<tik> <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Hari ini saya mau jalan Tapi bingung banget ini Soalnya kenapa saya bingung ini masalahnya Soalnya partner saya nya ada ini Si Gundul kemana ini si Gundul Aduh, Diajak jalan malah nggak ada nih orang Kemana ya, Dul? Dul, dul, dul, dul, mana nih si gundul? Dul, dul, dul, dul, dul, dul, biasanya si gundul tuh dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, dul, kebiasaan dia, kalau dia itu punya duit ya lupa gak mau deket sama saya aduh ah, barangkali aja ini ketemu sama si gundul saya mau jalan aja nih ah. daripada saya gak ngapa-ngapain mendingan jalan aja nih oh, lihat teman-teman, bagus-bagus nih di sini. aduh tuh, bagus-bagus ya teman aduh tuh pandangannya bagus banget nih di disini aduh si gondola, gondola kemana nih ya aduh ada cewek jir tuh anjir ada cewek cewek guys, cewek anjir di tempat kayak gini ada cewek lagi aseng anjir ada cewek tuh anjir wah tak samperin beneran nih tak samperin nih wah barangkali aja bidadari tuh guys bidadari aduh Anjir ah, mantap kita samperin guys kita samperin guys ya peling ini cantik ini orang ini pilihnya cantik soalnya ini dari belakang badannya tinggi banget ini Aduh kerudungnya kuning Anjir lagi teleponan lagi kayak ini Anjir asli ini Cewek. Cewek. Ya ah, tak samperin ini. Hah. Samperin ini. Aduh. Cewek ini yakin cewek ini. Jir Mbak. Lagi nunggu siapa, Mbak? Ke tepi. Saat tubuhnya, capek Duh, orang nih. lagi nelfon nih kayaknya nih guys nih. Lambat dari mana sih Mbak? Dari, dari Batang ya. Lah ngapain di sini tempat kayak gini lo sendirian? Gak takut apa Mbak? Tuh. Kenalan mas saya. Duh. Kenalan mas. Duh. Mas Edi. Tuh. ajak kenalan guys. Datang datang. Oh, mbaknya lagi nunggu pacarnya ya, mbak, ya? Iya, mbak. Aduh. Lah, kok nggak datang-datang? Padahal kan di tempatnya sepi loh ini. Iya, sudah sedian. Aduh. Selamat Ih. Wah, itu jauh itu kebangetan itu, mbak. Lah, dari jam berapa di sini, mbak? Sekarang dari jam 10. Hah? Jam 10? Jam 1. Sekarang jam 1, mbak. Mbak masih di di, di sini nungguin. Iya. Dari tadi astagfirullah Mbak. Ya Allah Mbak. Ya udah Mbak kenapa enggak pulang aja sih Mbak daripada di sini nungguin loh. Tidak tidak tidak tidak gini kan dateng dateng. Aduh. Nungguin Aduh capek nih. Cantik nih. Lamba namanya siapa Mbak? Mbak Besti. Oh Besti. Mas. Rumahnya di mana Besti? Di situ, <tuh> di arah di oh, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, iya, iya, iya sana, di itu di sini, di suaminya, sih sana, di sana, di oh, lah ngapain mau nungguin kenalannya di mana, di di alun-alun sana, di sana, di sana, matahari saya belum tahu sih, alun-alun matahari di mana, di sana, ya? di mana, mana mbak? di dekat alam masjid kauman Oh, iya iya iya iya kok mbak gak balik, balik sih mukanya? Nah, ini penting mas enggak kok mbak kok nggak ngelirik saya sih? wah malu oh malu ya oke lah gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa aku mau mati ke mas jangan kalau bukan mbak jangan nggak usah daripada nanti mbaknya nanti sakit loh Ah, ya, ya udahlah nggak apa-apa. Oke kita ngobrol gini aja nggak apa-apa ya. Iya ya, apa-apa. Soalnya saya itu lagi nyari teman tadi itu mau pergi teman punya nggak ada kabur duluan nggak tahu kemana. Oh, gitu mas. Iya. Biasanya kan dia itu suka ke rumah gitu ngajak jalan. Oh, gitu. Terus iya kalau nggak punya kopi minta kopi. Oh, iya. iya. Terus kalau belum makan dari rumah minta makan. Dikiranya saya itu bapaknya kali ya. Ya. aduh nggak tau lah sekarang saya cari dianya nggak tahu kemana kabur makanya ini saya jalan sendiri sama-sama bingung mas ya oh iya sama-sama bingung sih jujurnya bener pak nah, gimana nih airnya kalau gini oh iya namanya siapa Mbak Esti mbak Esti terus mau pulang gak nih Mbak Esti ya kalau terlambat ya aku mau pulang mas oh mau pulang iya kok nanti kalau cowoknya nggak datang datang gimana pak ya, aku akunya janji penting mas. Oh penting, berarti udah janjian dari semalam ya? Iya. Ah ilah iloh bapak. Aduh, Ya udah pesan gojek aja sih, Pak Oh ya, ya kagak apa apa ya? Ada aplikasinya kan? Adi, ya. Oh ya udah nanti mau tantein apa mau pesan gojek nih? Ya, aja mas. Aduh, Mbak Takut ya mbak sebenarnya bawa bawa cewek itu. Gak biasa Mas ya iya enggak biasa beneran ah uh, boleh enggak saya ngelihat wajahnya mbak ya, boleh aja Mas. Oh boleh aja ya lah terus Mbak nanti gimana pulang enggak enggak pesan gojek tuh aku pun enggak punya uang Oh ya udah ya udah nanti tak kasih bayar seribu ya cukup ya Pak enggak pulang cukup Thomas aduh gak buah duit ya mana mbak ini mbak ya? 20 oh 20 puluh ribu sekarang aduh gimana sih mbak udah di tempat kayak gini lah gitu anjir tempatnya kayak gini coba bayangin gimana udah gak punya duit saya coba tuh lihat. Oh, tempatnya kayak gini sepi gak ada orang lagi itu cantik ya lah oh iya iya iya iya atuh iya. Lagi mana, mbaknya emang nggak dipastain semalam. Ada janji, mas. Oh, udah janji ya. Mas, ya, aduh, nggak tahu ya. Oh, iya, iya, iya Mama ya, laki-laki gitu, mas. Oh, jadi laki-laki kayak gitu ya? Semuanya kayak gitu ya? Baik, karena tayang punya. Aduh. Terus kalau saya gimana? Baik kan nih, mbak. Kamu baik. Mas. Ah, Masa baik sih, mbak. Kamu nggak baik. Kamu mau nolong aku, mas. Baru aja kenal sih, mbak. Masa bilang baik. Nah, kamu dong. Mau ngasih full cek, Mas. Oh, gitu ya. Aduh. Nama Mbak Es. Lah, Mbak, umurnya berapa, Mbak? Usia aku, Mas. Heeh. Uh -huh. Baru 38. Oh, 38 tahun, kok? Tahu enggak? Ya. Oh. Masih semok sih, Mbak, ya? Iya. Yakin kelihatan dari belakang cantik Lupa banget, loh. Mana tahu, Mas. Ya. Iya, tuh lihat tuh. Nunggak lenok, lenok lagi. Aduh, ampun. Astagfirullah. Ampun. Lampas statusnya janda Apa punya suami sih sebenarnya janda, Oh janda, Mak Oh, janda anak berapa, Mbak? Satu Ah, satu? Aduh Kok satu sih, Bang? Nggak lima aja sekalian? Nah, namanya sukses aku dari satu Oh, gitu ya? Iya Ya, Alhamdulillah sih, Mbak, disyukurin aja, mbak ya? Alhamdulillah lah Iya, bener-bener Aduh nah. Ya, kenapa nggak minta dinikahin aja sama si masnya itu? Eddy itu ya namanya. Ya satu mutu mas. Oh. Sama perempuan, tidak gitu. Oh setiap. Malu, mas. Oh jadi setiap sama perempuan ngomongnya dia itu mau nikahin terus gitu ya? Iya mas. Oh. iya iya iya iya iya iya. Aduh mana nih? Langga soalnya masalahnya kan saya kan ini lagi jalan sendiri lagi kan temanku nggak tahu pergi kemana. Si Gundul itu loh namanya si Gundul gundul iya gundul oh tadi lihat lihat gak sih sini gitu barangkali aja ada orang satu oh iya iya oh gitu ya barangkali aja gitu Mbak lihat sini ciri-cirinya orangnya pendek nih Aha, kakinya itu kakinya itu dikerokotin semut kakinya Aha, kepalanya gundul botak orangnya itu Cuma aduh katanya oh ya ya ya ya oh ya iya, mbak mbak, duh ketipu nih mas oh, ketipu, ya ya udah eh. pulang aja sih mbak ya enggak apa, -apa lah. mas mau ngantarin. oh lah nggak ditelepon lagi aja sih si masnya mas. oh nggak jawab boh Tawap. Alam, ya, ah. oh nih, Bu. Oh, udah capek iya Paling dia tuh udah bosan sama Mbak. Saya aja, Mbak. Ah. Ah. Lah, udah ngasih apa aja sama dia, Mbak? Ya, udah ngasih jempol, aduh, nah, ngasih uang. Ah, ah, terus, tuh, tuh, udah. Oh, gitu ya? Saya percaya aja, mas Oh, gitu ya? Udah. Ampun, kelahirannya dari apa sih mbak? Gimana mas? Kelahirannya dari apa sih? Aku Iya Aku 10 April 10 April ya? Tahun 2000? Oh berarti sekarang ini saya umur 38 ya? Oh iya Karena iya Berapa tuh mas? Oh iya iya benar. Oh iya berarti sekarang ya. umurnya mbaknya itu berarti sekarang 18 tahun mbak Oh gitu Iya iya iya benar benar benar lah boleh dong minta nomor wa-nya mbak boleh aja mas. oh iya yaudah nanti minta nomor wa-nya ya mbak iya mas oke okay. aduh tapi saya curiga nih orang iya mas nggak saya curiga sih lelak -lelak. lihat Duh, Duh. orang nggak bisa diam kenapa sih mbak nggak bisa diam mbak ya biasa cengkok ini mas oh oh iya ya tasnya bagus sih, mbak Ya. Dapat nyolong dari mana tuh mbak, batasnya, mbak? Matahari, Mbak. Aduh. Ya Kok jauh banget sih beli tas sampai ke Matahari sih, Mbak? Enggak, rumah Oh, rumahnya rumah selumprit si Oke, oh, ya, oh, ya. oh iya iya iya. Ya. Eh. Coba. Mas. Mbak, boleh nggak saya lihat mukanya, Mbak? Boleh berasa, Mas. beneran Yeah. Anjir, si Gundul, Gondul